Kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa banget ya kali ini Ada unggahan postingan momen saat BBL Video call dengan Guzel Wah, wow, Masya Allah banget di ya Momen ini yang selalu bikin happy dan pasti bahagia sekali Melihat Guzel, ini video call bareng Abang Fatih Jauh di mata, tapi dekat di hati persahabat Masya Allah Dan ini juga membuktikan bahwa Abang Fatih ini lebih ganteng dari Papa Bilar ya. Lihat aja, masih baik aja, udah punya gandengan Masya Allah, Abang El selalu bikin bangga banget ya Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabadetik Anas Kita simak persahabatan di kalimat caption yang dituliskan Heh, Rizky Bilar, fakta membuktikan kalau ayah gua lebih ganteng dari papanya. Noh, lihat aja, masih bayi aja, udah punya gandengan. Duh, banget ya. <ganti> Ini sih luar biasa banget persahabat, masih kecil, masih bayi aja, sudah punya gandengan. Abang Fati dan Guzel. Sehat-sehat ya untuk Abang El Guzel mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan saleha. Amin. Di postingan ini pun tentu banyak sekali dibanjiri di komentar, salah satunya dari akun herliana671 mengatakan Abang lagi video call sama Ayang Guzel ya, Masya Allah, semoga berjodoh anak ganteng dan anak cantik, soleh dan soleha, amin Masya Allah, ini support dan dukungan yang sangat luar biasa diberikan oleh Lesla Lovers Mudah-mudahan doa baiknya dihijabah dan dikabulkan oleh Allah Amin Kemudian persahabat disimak juga Malam minggu kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Kali ini terlihat Abang L lagi main dengan Papa Bilar Aduh, momen ini sungguh membuat kita semakin bahagia juga malam hari ini Kali ini posting oleh Om Izhar ya Yang diripost kembali oleh kaits 30 Kita bangga banget Abang El terlihat bahagia sekali para sahabat saat main bersama papahnya, tuh, masya Allah, luar biasa banget ya pokoknya tahan terus dia mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Di komentar pun banyak sekali tanggapan dan tentunya respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Haryati Mika. Bapak cakep masih muda, anaknya lucu menggemaskan banget. Main sama anak juga gak bakal berasa pegelinu dan lain-lain. Buat kalian yang mampu nikah muda dan sudah ketemu yang cocok, segerakanlah tuh. yang <tuh> ya masih coba melok persahabat ya. Pasti melihat ini kalian seneng dan happy banget ya. Mudah-mudahan, keluarga Leslar ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga, bersahabat kita simak di unggahannya Leslar Stick Yang post kembali postingan Rani DA3. Wow, ini memposting foto Abang Fatih. Terpantau, persahabat, ya. Sepertinya, di rumah Leslar ada tamu, nih. Banyak sekali di malam minggu ini. Salah satunya, Rani DA3. Yang memposting foto Abang Fatih. Ini terbaru, persahabat. Masya Allah banget, ya. Semoga malam hari ini selalu kita mendapatkan kebahagiaan, kejutan vitamin dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar dan apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kemudahan kita juga salvok kalimat caption yang dituliskan persahabat, Masya Allah ayam, melongo aja bisa ganteng gitu ya katanya tuh <laughs> ini persahabat yang membuktikan juga kalau Abang El memang benar-benar lebih ganteng dari papahnya the best untuk Abang Fatih Kemudian juga persahabat disimak diunggahan terbarunya Bang Ariel. Bang Ariel ini mengunggah foto terbaru di persahabat ya saat Bang Ariel sedang duduk santai. Dan salfok juga kalimat yang diposting atau yang dituliskan. Bismillah, Alhamdulillah, menua dengan apa adanya, semoga selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Kita doakan juga buat Bang Boril yang sedang berulang tahun hari ini Semoga selalu sehat panjang umur Dan selalu bahagia untuk Bang Boril Terutama persahabat ya Dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya Bang Imin akan mengingatkan Jangan lupa untuk mendukung Bunda Lesti di ajang Telekom World 2022 Kita wajib voting persahabat ya Semoga Bunda Lesti bisa memenangkan di kategori favorit solo singer Dan bisa mendapatkan Piala penghargaan Ini tentunya Untuk menguji Kekompakan Les Lovers Mudah-mudahan tetap solid ya Mendukung karya-karya terbaik dari idola kita masih menunggu cidukan lain dan kabar terbaru berikutnya bersahabat di malam minggu ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan terupdate selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.